Oke, okay, uh, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai jam tangan mechanical ini mengenai parts dan lainnya. Uh, gimana sih sebelumnya awalnya sejarah jam tangan mechanical ini Mister R? Oke. Okay. Jadi dulu pada awalnya manusia mengukur waktu menggunakan sandial. Terus seiring dengan berkembangnya teknologi dibuatlah jam mekanikal ini sehingga bisa mengukur waktu lebih akurat. Pada awalnya jam mekanikal ini cuma bisa dimiliki oleh orang-orang kaya. Dibuat dari bagian-bagian yang bergerak tanpa menggunakan energi listrik karena memang waktu itu e, teknologi kuas belum ada sekarang semua orang udah bisa punya jam tangan karena jam tangan sendiri udah jadi bagian dari fashion ya oh oke okay. memang sekarang e, dari bentuknya pun jam tangan itu memang disesuaikan dengan style zaman sekarang nih sih kalau saya lihat jadi untuk jam tangan mechanical gimana sih cara berfungsinya jam tangan mechanical itu, Mr. Ed? Oke okay, jadi yang namanya jam mechanical ini pasti butuh sumber energi ya. Kalau jam kuat kan sumber energinya baterai Sedangkan jam mekanikal ini perlu yang namanya kita winding Winding ini apa sih kita putar si crownnya Dia akan memberikan energi kepada yang namanya barrel Saat kita putar crown, barrel juga akan ikut berputar Nah, barrel ini akan menyimpan semua energi yang dibutuhkan oleh jam mekanikal itu Nanti dari barrel akan disalurkan ke semua gear train yang ada di jam tangan Oh. Oke, okay, jadi memang cukup rumit ya pergerakan bagaimana jam tangan mechanical itu berfungsi berbeda dengan jam tangan quartz tentunya. Oke, okay. untuk melihat perbedaan fisik dari movement Jepang dan Swiss misalnya. Oke. Okay. Jadi untuk bagian yang pertama ini. Disebut rotor, ini merupakan key komponen dari jam otomatis. Bagian selanjutnya adalah automatic bridge. Dia yang menyalurkan perputaran rotor ke bar sehingga bar mendapatkan energi secara otomatis untuk menggerakkan keseluruhan jam tangan. Automatic bridge ini berisi reversing wheel pada movement yang swiss, atau menggunakan magic lever pada movement seiko. Bagian berikutnya adalah balance wheel. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, balance wheel menentukan akurasi sebuah jam tangan karena dia menerima semua daya dari barrel tadi untuk didistribusikan sebagai pengukur waktu yang akurat. Setelah kita breakdown movement Swiss dan Jepang, jadi gimana sih bedanya movement Swiss sama movement Jepang ini? Letak perbedaannya tuh di mana? Dan agar bisa melihat kekurangan dan kelebihannya masing-masing menurut Mr. R gimana? Hmm, Oke, okay. untuk jam yang kita bawa sekarang ini memang nggak ada perbedaan yang signifikan ya kebetulan movement selita dan seiko ini sama-sama factory made jadi dari segi akurasi pun hampir sama antara minus 20 sampai plus 30 detik per hari dari segi estetika juga kita lihat nggak ada yang istimewa dari finishingnya dari bahan yang dipakai gitu mungkin kalau kita lihat dari movement seiko semua bagian dari killer sword gear train dijadikan satu bridge, mungkin untuk menekan biaya produksi juga, agar jam tangan ini bisa memiliki harga yang lebih terjangkau. Kalau kita lihat dari movement selita, setiap bagian punya bridge tersendiri, agar saat maintenance atau saat terjadi kerusakan lebih mudah diperbaiki dan daya tahannya juga lebih tinggi. Dan itu yang menyebabkan biaya produksinya meningkat. Sekian pembahasan pada video kali ini tentang breakdown lebih detail tentang uh, movement Swiss dan movement Jepang. Jika kalian punya pertanyaan, mungkin bisa kalian tinggalkan di kolom komentar dan bisa kita bahas di video berikutnya bersama watchmaker kita yaitu Mr. R. Uh, jangan lupa like, comment share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang. Dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Terima kasih.